Kira musuh, ternyata teman mantap banget. Bang berhasil menculik satu musuh, ya guys. Ya masih memantau musuh yang berada eh, di mana itu? Eh, gimana itu? Dia pakai skill apa? Itu eh, tiba-tiba nembak aja. Bisa-bisa ya, bisa, bisa bang, bisa bang. Ini bisa bang, kayaknya ada musuh di depan itu. Okay. Nah, ini musuh. Eh, saya. Bang sorry bang aku aku kiramu usut tadi tolong. Nah, <laughs> di mana ini mereka ini? Nah, nah. pasti lewat sudut sini nih. Nah. nah mana ini? Nah, tengok lompat lompat lompat. Ah. satu. Weh, nembangin dia. <laughs> Nembak angin dia. Cah.